Mas, cinta tak direstui orang tua Tinggal no, sepenting ke sepanah jaruh <tip> Pacarku ditikung teman, kekno Barang bekas, koraswi ya rusak Mending gue golek sengahnya, penombok titik, seperteng orang murahan Mas udah lama nikah kok belum punya anak? Salahmu. Ken bisa nyapa orang cicil? What <SILENCIO> fuck? <SILENCIO> <SILENCIO> Mas udah pacaran lama tapi kok enggak nikah? Loh, dilihat dulu. Kamu pacaran sama manusia atau sama batu? Mas bojomu ayu kowe kok elek lho delok aja wis dadine ndura gloh amburine Cicilannya akeh Mas gimana cara cepat move on? Lah, siap no mentalmu. Yo, melagu, belek anggur. Um, biar tenang.